Dan untuk tahun ini temanya itu The Pinky Flower bikin konten YouTube jangan lupa ya. Oke. Okay. Kita lanjut lagi ke atas. Ayo, San. Saya udah naik di tengah-tengah ya. Ini ada berada di tengah-tengah. Dia -tengah. bakalan lanjut lagi bikin kontennya karena sebenarnya hmm, ini enggak hari dan kebetulan Adik saya manfaatin waktu luangnya, guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di menu media sosialnya. tangan aku cepet cuman... tangan aku pegel guys nggak sih coba kalau tadinya vaksin hari ini aduh Don't wanna sleep in Cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the you don't do Well I'ma make hell sh** that I don't become you like I say. don't regret, yeah, I'll up my chest I'll never forget what it's like to be indebted no, no, no, no, no, no, no. like in If no. in the no. bed bed I'll show you what happens Tap play the mic and I'll show you with action I feel this pain you already know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 Oh, <laughs> akhirnya ketemu Iya, <gih> ini bagus Aku mau dari belakang dulu sih Guys, dan temanya tahun ini <laughs> kan udah <Reyuh> Capek, ya udah pulang. Rasanya udah capek, guys. Thank you. Ambil pulang, guys. Nah, kita mau lewat situ, tangga lagi ke bawah. Halo, San, udah capek? Capek banget. Sini, San. Wah, bagus-bagus. Walaupun nggak terlalu cerah, nggak apa-apa. Oke okay. Yuk kita sambil pulang yuk Jalan Oke okay, guys Jadi kita udah mau pulang nih Susahnya kecapean ngantuk besok perjalanan lagi hati-hati, udah turunnya kamu hati-hati, enggak video, hati-hati, santan -hati. Sekarang udah malam banget, thank you. pelan-pelan ya. Benar-benar harus pelan-pelan banget. Udah malam tapi masih lumayan rame ya. Aku ajak kalian keliling pancau <tik> dan ada aku udah.